Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa wasalaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala لا حول ولا قوة إلا بالله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا كعنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Wa nahnu ala thalika min as syahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi wa ba'an Ba'an syurrah Para alim ulama, Para Pejabat pemerintah Bapak Bupati atau yang ibu bapak ibu Muslimin, muslimat, mukminat hadirin, Nahdiyin, Nakhdiyat, Amsarim, Al-Fatayyat Wabil khusus masyarakat pelanjan Dukuh ingkang kula hormati Alhamdulillah wa syukur lillah Duma tangshan kula sarang panjeringan Sangat kempal, sangat kumpul Bareng-bareng nyaksikakan Ngeresmiakan musyallah kula sarang panjeringan Moga-moga masalah niki sakit dipun manfaat akan dudam kajerenga sesuai dengan fungsinya Oras cirek pernah bukan dulur. Salamat dan salam monggo salam-salam dibunkan soalkan dudam kajen Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merziari. Mungkin-mungkin pancingan sedoyo termasuk bian tul yang kan sakit nampi, 100 panjang Nabi Muhammad 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 pancing, 100 Kelawan 100 pancing, sedoyo kelawan 100 gusti allah. Kulau titik di matang panjeningan, musyollah ini dipun laksa. Setunggil ibadai panjenengan, sholatai panjenengan, mulai semeniku, ayu bareng-bareng ramai akan temus sholah. Kambe sembahyang jamaahnya, sebab diang, inggang sembahyang kiambek, sekarang jamaah ini ku tepih. Langkung saya sembahyang jamaah, nih panjeringan, sholat wanted du mateng, krio niku ganjarannya dietangemu sepuluh, niki umat tekanjem Nabi niku al hasanatuh bi satu kebaikan niku diitungnya sedoso. Jadi lepan sembahyang setunggal di dunia sedoso. Tengkus ya Allah. Nek tiang Yahudi, tiang Kristen di setunggal Tapi nek tiang Islam ibadah setunggal, kebaikan setunggal di dunia sedoso. Sondako setunggal di dunia sedoso. Kemudian Kanjeng Nabi ngendiko, nek uang sembahyang ning musola jamaah. Atawa jamaah tembun di mawon Sembayang jamaah itu ditungi 70 kali lipat sembahyang dewekan 70 kali lipat sembahyang dewekan Berarti 10 ping pitung puluh Pintang Pitung atus Dato sepanjir dengan nek sholat kiambuk ditungi sedoso Tapi nek saran imam jamaah ditungi pitung atus Pitu sembayang sembahyang Menikupan jeringan Sukum pabit Lima waktu sembahyang jamaah Gangsal waktu Pitu ngatus ping lima bintang Digange Jadi setiap dintang Ngom pelanjan oli ganjaran sembahyang Telunge wu mangatus Ganjaran sembahyang Nek sarang jamaah tapi ini buatan jamaah ditunggu sebel mawon wonsok, pinggang sari tadi kan? mungkin ditunggu seket mawon. Maka dari itu para share para bros dulu. Kemungkinan kalau sarang panjre dengan dipun pun sayang cuma terus Allah, Nek doang abate dipun pun kobul cuma tunggu Nek melebur teng akhirat pada 20 soal kodi. Kemungkinan lek jeringan sarang sembahyang jamaah kemungkinannya besar. Nek sembahyang. Jamaah kemungkinan besar pasti melurus warga, kemungkinan besar dia manteng gusti allah doanen dikabul, Kabul pepe nak kelawan sembayang jamaah. Mana jarekan jona pingin diko lah tadi jariil masjid illa fil masjid, orang anak sembahyang sah, wong kang dua tangga ning masjid kecuali sembahyang ini masjid. Nek Madhad Hanafi nge nge nge nge la solatah ayilah tasyiktu solatuhu Orasah sembayangnya, bila ni Hanafi katus teng India Nikuti yang sembayang, nikuti masjid setelah ya buat teman-tentang diri Nopo mali tangga ni masjid Nik terus Imam Syafi'i buatan katus matan Maksudnya ni kita bukan linafis siha tapi linafjil kamal yaitu adalah untuk menghilangkan kesempurnaan lah solat tadi nijaril masjid illa fil masjid ora sempurna sholatai wong tanggai masjid kecuali masjid sembahyang ora sempurna jadi lah sembayang, sembahyang ini pinggirin musolah pinggirin masjid sembahyangnya tanggriyoma buat niku buatan sempurna panjirinan sholata niku niku sih njauh kanjir nabi nginapunan parah syarik perlahan-perlahan dulu. Nomor, nomor kaping setunggalnya niku nomor kaping gani parah syarik perlahan-perlahan Jaga mushola niki sesuai dengan fungsinya. Fungsinya mushola niko nopo setunggil fungsi ombudia kanggo ibadah. Imamnya kutuano kene subuh-subuh su -subuh, tu niku tu. Nek sumfama mushola niko muti netok tapi ora pernah dingko. Makanya ditinggal limamon selama satu bulan sampai tiga bulan. Lek so umpama potong jengkol kok ya bisa jadi pura mawon di kampus niku. Tidak tidak kan warung mawon atau warung kopi nih. Paras cerik perahu paras tulis temawon. Niku nih subuh si bukwan tan sebu kwan tan jumatan setengah kampung. Menawi subuh subuh apa? Allah apa? Allah apa? Niku tiangin buat teman sing dugu. Saya itu buat teman sing dugu. Akhirnya niku si mau asil niku mengkel akan dewet sembahyang dewet bubar dewet karena siapa pun dewet kan oh. niki sampun ditiru nanti yang pelancong akhirnya nanti mengkal akhirnya ikusimu asin ikut jam sembilan jam sepuluh azan allahu akbar allahu akbar setuju manusiane masyarakat itu yang tiang sampi juki setuju pada protes apa sih, lah, oh, jam 10 jam semua, kok oh, oh, adhan, orang waktunya adhan, orang waktunya subuh, orang waktunya subuh, lah kok adhan jadi Mu'ad ini ngomong, loh sampean nge dudang subuh, atau teko-toko, malah jam semua dudang, udah malah sampean teko, kita pengennya pripun sampean yang gini aku mau kan, jadi seumpami subuh-subuh di adhan, keomong pelancang, orang ilham teka, wis adhani jam 10 esok, bayi bian teka-kabih sampean yang gini aku mau Orang cerai pelaku pada saat dulu setelah Jadi fungsi ubudiyah nomor kaping kali adalah fungsi ilmiah. Di kimosola sar masjidku sampun bungding keng angge tok. Tapi fungsi ilmiah keng kan, belajar lare-lareh. Alif batata belajar sembahyang doa iftitah diapalaken Quran juz amak belajar tajwid persiapan keng angge mondok. Niku belajar, bata, Fathatah belajar, Tora to Buang Najis. Niku Ustadz Ustadznya terakan tentang mereka. Fungsi ilmiah, yaitu adalah fungsi musola dijadikan sebagai wadah atau sarana untuk menuntut ilmu. Gendang pembatan. Wonton seumpami, wonton amina wonton. Eh, pengawasan mingguan. Wonton marhabanan. Gendang pembatan. Mingguan, tonton request Sofia ini, Dungdang. Lagi para sejarah perang-perang dulu, niku fungsi ilmiah, pengajian mingguan, belajar masalah agama, kiai netoko, sampai ngedukung sedoyo, niku fungsi ilmiah. Nomor selanjutnya, fungsi istimewanya, fungsi sosial. Snow posisi fungsi sosial, niki mushola sangat mesti sampun dikunci mawon. Kata-kata kami berpas, niku mesti dikunci mawon buat ternate teruka. Tok, di buka nenek sembahyang toh, niki masjid udah ke pabrik itu. Jinam bukan? Malah nyunggaru sembahyang kemarau lah oleh. Mohon maaf pak, ini masalahnya panitia masjidnya sudah pulang pak. Loh kok kayak masjid, koy ya pabrik itu? Mana waktunya nih pak? Loh cocok kayak gue itu biasanya tiang-tiang wahabi, nih, tiang Muhammad. Iya nih kalo sebentar nih uang. End, kau buat nih ke dulu pintunya. Masalahnya itu maka jam-jam, bilang -jam, terus sudah orang, -orang apa, apa kali dipaku facing kencang kok Bintang mau tem, lo mau tem zaman rumiin, niku sing dengan masjid itu mantan kali niku sama dewali songo. Setongkil bagian dahi bagian jeruk, gitu. Biasa bagian jeruk nih, lah tali ku biasa dengan besolat, nanggenopel pun bagian dalam nih, kan nih. Kamu tem jendelane nih, nonton nih. Tapi ultemani horiji bagian luar, gitu. lah bagian luar lebiasa masjid mercinta wali songo nih, kamu tenoten bagian dalam, mau bagian luar. Lanik su umpamis selain esolah. Niku bagian dalam dikunci Tapi masjidnya Pakirin buatnya dikunci Tadi naik konten tiang Sholat sunatang tinggi masih masjid jawab nah, niku model jam tangan Sepi kurto wak dalam bangun dikunci mawon Tapi niat Net yang niat nyolong niku prikun mawon niat niat Orang niat bareng di keletak Nih ya bakal bakal dikunci Tapi niatnya dikunci dikunci mana diberdalai Nih tergantung karena secara kan? Nah, niko fungsi sosial, dan ini kisuk umpamanya, kata saya, kan? Ini bagian dahir, kan? Tantangan, niko, nanti, waduh gundik gemboke ada istilahnya cuman quran disebutkan para saya para para seluruh, Jadi, itu adalah apa sih disebut masuk marsudul lil mukmin yeah? Masjid dulu lembok niku tempat bernaungnya orang-orang beriman. Masjid Sarah Musallani ku marsod tempat bernaungnya orang-orang beriman. Orang -orang beriman. Nih ono musafir pengen liren ke masjid. Nih ono musafir pengen tertoyak ke masjid. Nih pengen musafir pengen konten musafir pengen istirahat ke masjid. Dibuka niku, kenapa nih namini? niku dibuka sampun ditutup mawon. Nih panjungan nuntuk mawon. Alasannya apa? mensucikan masjid pondasmu ya bukan menutupkan masjid itu. Itu namanya membatasi fungsi masjid. Junaid, mau tips mas Anam ini, supaya masjidnya awet, nggak rusak-rusak. Ya kalau pengen awet masjidnya nggak ya, usah di nggak usah dipake, usah untuk sholat di situ, tuh kenyebungkus deh dari plastik, awet ya gue. Junaid. Orang kayak kue pak. Fungsi Masjidik Wonten hak-hak manusia, hak-hak orang beriman terhadap masjid Wono. Oh Ada sampai panjang niku menghalang-halangi hak-hak yang beriman. Jadi, Niko, nanti diangkat Masjid Wonten Wih, Syekh. Wih, Syekh, di gempa. Kata-kata Wonten yang niku kepengen kebelet, di you nepoeten, know, pengen ke toya, di <tuh> begitu pengen tahu yang boteng kinten kinten loh, komersil kok digembok akhirnya akhirnya yang yang sih pengen tahu ya ikan gini hilang kenal joketan perjokan itu si penting peringatan emak tuh gak hilang kabin, ya itu merasakan kata sultan, jadi apa badan? itu tipon, tipon, tipon apa? eh nah aku ambilnya eh apa tipon jalankan sesuai dengan fungsinya. Masjid orang usah ditutup, pakai ditutup bagian pakai yang cokotop, yang jampuni tutup, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang tiga tadi, pakai yang masjid, wasilah dengan Allah. bahwa orang itu adalah betul-betul beriman kepada saya, betul-betul beriman kepada hari akhirat Jadi orang sak orangku nek masjid bari mur tidak syak tidak ragu orang tersebut adalah orang-orang ahli masjid, orang-orang mencintai masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah. Bila para Rasul salah nunggil dinten wonten setunggal tian kuang salang masjid, Hatinya selalu ta'annub terpaut di masjid, ana masjid kotor disaponi, ana masjid ing kotor diberseni, kacane dilap Nek durung Adhan, Dewi ke Melayu Adhan Miki diberesi, kerasa dikebasi Masa Allah, ada kacanya pecah langsung ditokakan duitnya dikona tuku kaca Akhirnya ceterlah di burung, dikona di dicet maning kurang ambar diambai maning Dan ikut yang itu terpaut dengan masjid Hati selalu memperhatikan masjid Kenapa terasa kanjir Nabi? Kanjir Nabi ngedekah Fashadullahu iman. Saksikanlah Wong sing artinya terpaut dengan masjid Artinya terpaut dengan musyallat Artinya terpaut dengan tempat sembahyang. Artinya mencintai dan memperhatikan tempat sholat Saksikanlah bahwa dia itu adalah Betul-betul memiliki iman yang betul-betul benar Mungkin apa benar badan? Benar-benar iman Kesaksian iman sing busdya Allah Bagi kanjir Nabi khususah Ung sampian kape wong sing kumpul kayak kaya ngaku wong iman kape kok? Gimana banget? Gimisin sembahyang subuh sing ora sembahyang subuh ya ngaku iman kape? Sembahyang subuh jam lima esok yang ngaku iman sembahyang subuh jam sepuluh esok yang ngaku iman? Gimana banget? Sing nganggo puding yang ngaku iman, sing ora nganggo puding rambut belang-belang ya pengaku tubuhan. Urusan ngaku iman si kape kagom ga. plancen ngaku iman kape? Gimana banget? Oke? kakakasih ini bojo khidmat saya ngaku iman sini bojong karim geluti kayak kucing garongnya ngakwe iman gini pembahasan bu kita ngakwe iman kan peki ngaku iman gape tapi sampai aku di meretas ini sampai ngakwe iman kira-kira Gus Dalloh nyaksikan iman ini sampai kan porak kan jenaknya nyaksikan anak pembahasan saya bersaksi bahwa sampai itu iman dulu tentu gini pembahasan urusan pengakuan sing cangkem nyong iman, nyong wong demen ini kancik nabi kue tak canggam lecek ilah bodol gitu loh nyong takon sampe marang kancik nabi demen na demen na korak batin derek kancik nabi na no kem boter batin derek nge, demen marang kancik nabi no na kem demen na nikit sing disebut canggam lecek ilah bodol katolnya tuh Sampai nyakui iman, aku demen tapi turun tentu kan kanjeng Nabi diakui iman Umur dari potongan sampai, teman marang kanjeng Nabi. Teman marang khususnya Allah, potongan beranasan. Deman apa-apa, teman? Kejarah Ibnu Atwa'illah As-Sakandari ngendiko. Bahwasannya, a'la darajati wilayatil insan itu mahabbah. Paling duhur, duhur tingkatan wali nih khususnya Allah. wali Allah, nih demen deman marang khususnya Allah. Nek, wawis deman marang khususnya Allah, berarti wali si paling duhur jadi orang pelanjang aku demen nih Gustavo berarti sampian ke wali sing paling dhuwur ngomongkulis yang Abdul Qadil al-Jalanit lalu ngareng takon, kira-kira sampiannya dari wali yakin apa orang yakin apa ora. sampai pertemuan yang baru meyakinkan jadi wali misalnya, wali ini apa sampian ini, pertemuan yang berangasan dari wali sampai jadi wali aku yakin apa orang? ya orang yakin yang pertemuan kayak sampian dari wali Nasi pri bendati kafir, Nopo sere sampai ngomong demen, Demen nih kanjeng Nabi nih kususah, susah demen barang kanjeng Nabi nih kebuk, Sampai ditakoni demennya jawabnya demen, Sampai buka kitab asyamah muhammadiyah Kitab Imam Abu Isa akhir mithi nanti kok Kanjeng Nabi pada waktu pada waktu, Mihrat nih kanjeng Nabi melebur di mateng suarco, Begitu melebur di mateng suarco, Napa terus akan jinabi, terus akan jinabi nanti ke wai dan aksaru abi hamil fokoro i ummati. Pasti teluk mengaku ternyata suarga, Iku aket-aket yang si melarat umat nyonyong. Jadi wong si melarat, ojo cili kati akem lebus warko. Wong si melarat, ojo cili gampang lebus warko. Wong lancan dopo kepengen gampang mlebu swarga orang usah kepengin dadi wong sugih dadi wong melarat insyaallah gampang mlebu swarga Allahumma amin Allahumma mong ya eh, tampang sugih kaya kaya dijam melarat orang bakal beleng sampai sampeyan um ngomplancet Mungkin nambatan ora cerek ora ragu ora setres dhewe mawon kanjeng Nabi tak ora kanjeng Nabi kan begitu kan asal sok opo sok ame raj boten griyot lisane selalu basah apa basa dengan doa dongan apa donga sih orang pernah curhat pakai marwong pelancong gak sih donga sih paling divertir ini kiai kiai bumi ayu dongan apa sih dongan jalur melarat itu paling divertir ini baru kiainya sampaian tanjung arat takon anak kiai sing pelancong kiai sing bumi ayu dongan jalur melarat wanita dongan jalur melarat anak pernah yang dorong mau macur nyalapan nyontek amini melarat teman kredit macet terus buat mana sih banyak orang orang bakal wani pemanik kaya kaya tampang kaya amplopan kaya baru orang bakal wani jadi tampannya sama jangan sih kenapa kan? Kancun apa ini kemen di Allahumma ahyini miskina miskinah wahamit miskina miskinah wah surdi visu merotil masakin gusti kalau nyewun kematun panjernah lo kalau niku sampun semua rap tang suarga kata kata pun diang ingat melarat Gusti sepatu sekolah gampang melebur suara gue panjilin kan kurip anak klo datus tiang larat mawon gue paten anak klo datus tiang larat mawon kumpul anak klo dimateng golongan tiang larat mawon kacung nabi ini kukuripe langkung pilih larat ketimbang suki kupingnya bolong akorah bolong akorah kenyong ngarep takon dijawa bamer-gamerkan singkompak ya aja pura-pura disempeti sampein ya jawab singkompaknya mempelanjang cukup milih urip milih suki apa milih larat larah nah, kan? apa sugih? Nggih. Lah kowe cangkemmu rada sejen ya celakane rada padha. Sampan apa milin larah? Nggih. Milin larah apa milin sugih? pertanyaan iki diwolak-balik ning nyong dia. Milin larah apa milin Suki Nggih. apa milah? Nggih. Nah ki jenenge cangkem lecek ilat bodol, ngerti? Jare nyong Pong kampung pertungan kayu kuwi teman barangan cedak dulu, potongane. Ampang berangasan karo mau depen ceruma tambane iki di mulut dan wakil dambutan joket yang paling harap temen diopos mungkin apa bataan? iya yuk emang di pelancar ini gua agak mukai aran tak Muhammad Nawawi Imam Nawawi ya Muhammad Rafi'i Imam Rafi'i kaya ini temen marangkai bener padahal ini orang mongsi afik aranetok berjenaknya Muhammad Syafi'i ini orang pernah cewek Syafi'i itu huduh Nawawi kesenang dambutan Nawawi obok Mungkin aku nggak tahu, untuk nama para lagi para-para seterusnya susah teman-teman, Najib, Nabi Najib, Nah, sampai niru Najib, Nabi niru apa sih Najib, Najib, kotoran sampai Najib, Najib, Kus nyong, arep niru Najib, Nabi Kus niru akhlak Najib, Najib, Nabi Najib, Najib, Najib, Najib, Najib, Najib, Najib, Najib, Najib, niru Najib, Najib, Nabi Najib, buka kitab Najib, Najib, Najib, Kanjeng nabi si jenis dino iku esuk esuk aneh si ngidoni cof emplah kayak tuh idulik idulik esuk durung turung yang mandunin raka jahat Masak ya. Masa Allah gidoni hingguang burung si kakan masih esuk kanjeng nabi canggamnya masih alus Lisannya masih bagus, lemes Alhamdulillah Eh suka-suka lho sang pun nonton, siapa? Lho, kanceng Nabi, diidoni kok cangkemnya taksi alus kados terus nonton yang dikoni buatan kasar Dan yang ngertakpon yang pelancang dulu Kira-kira menurut saya model kayak anak-anak Anak-anak Ya Allah, bakal anak cangkemnya diidoni Atau berbinatang yang mencukupi Ah, ketek ketik sobat ini diidoni Yang gini, pembantu temakan jangan tidoni tidoni cop mesem jangan kamu Alhamdulillah esok esok nyong usaha nasi nyapa tidoni kok mesem nanyung arta pun manding ping pelanja cukup anak menusa sing tidoni mesem anak para ne anak maju nih ngajuin ngarep nih nyontek tidoni ngingyong deh amesem makanya sampai nih wonten kus nginget di pinggir pasar kus apa tidoni mesem ya edan dana pak mungkin apa mbak kan kalau saya pula susah apa buatan niru Kanjil Nabi sisanya apa buatan susah niru Kanjil Nabi pun panjir dengan coro teman-teman Kanjil Nabi ini coro ini KIN ini sampai menutup kanjeng Nabi niru Kanjil Nabi orang bisa ya teman-teman kanjeng Nabi ya kelawan pil kelawan ngalem Kanjeng Nabi di alam gimana kan? Ya alam jangan biar merahkan alam wasangan merahkan loh coy rodain, nyonge rapal gus, rapal apa? Solawatan nyonge rapal, dong solawatan pendek, ora rapal, cangkem nyonge cangkem cangkem, cangkem sih. solawatan, menami solawatan, cangkem nyonge medal surdoi nyonge gus, dilat nyonge selio diurut, orang orang slas Tolong pilih main sampai nih lagu nih kami buat anda apa lagu tak Oh, jadinya solat tapi oh dari kancah solat apa kancahnya mau apa pun ada muasal lagi sampai kue ini poloskan baik. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, Tapi hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, ya. Selamat, Kang Indonesia, indonesia ngebahasanya direct. Nih, Ahmad, no bersangkutkus, iya bisa. Selamat, nah, Iku bisa. Sisi-sijinya bahasa simpai bahasa dia nih, nih, nih. Selamat, Pak, selamat, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Sunda, Pak, Pak, Ambon Bahasa Korea, Bahasa Mandarin, Bahasa Cina, Bahasa Inggris, Bahasa Arab penak Pak, Pak, Bahasa India penak Pak, Pak, Bahasa Turki penak Pak, Pak, Bahasa solat ini kepenak, mautnya, ini kepenak Orang A.B. bahasa koyo solawatan Orang kadang-kadang bahasa penaknya Jawa Nektok Di Indonesia ada orang penak, contoh bahasa wayang Ini bahasa wayang ini kepenaknya Jawa, Pak Orangnya di antusiswono almarhum, yang kebuka wayang santri, Ini bahasa Jawa, orang pernah ngasih bahasa Indonesia, orang penak sih Pernah kita bahasa Jogo mutu semedi oh, si takap si berungkal mutu ditalan Allah sangan datang mencukurin keras fitomat tak mengangar sekalipun so, bertengkung lagi lagi dengan kita bahasa Jogo. Nek salawat ngangge bahasa Indonesia pernah apa orang mutu semedi diganti memut, kepada Allah bersemedi menepi diri meminta kemuliaan depan Allah. Kecuali itu dua yangan berita kita liput lalu dan enam lagi. Nama Orang bahasa Penakai bahasa Arab Tok di Jawa Kenaora Penak Arab Tok Contoh Bahasa Sembayang Sampai sembahyang, Sembayang Solat Bahasa Enofo Bahasa Arab Orang ngaku Bahasa Panjang Lo imane beku soli bahasa Arab kok soli fardu tolima gribit salat tolong kangen tim Mustaq bilal tim belati Oh Allah akbar Arab ini guri, ada orang persantrenan, Allah Akbar Arab Batang, butawi, Sunda, Ambon, Allah Akbar Arab Kenapa? Sholat niku kok pernah bahasa Arab, kok jadi dirobah-robah Angger sholat, nggak bahasa pelanjang, kira-kira pernah dirobah Orang percaya di coba di imam Ayo usah li, tapi pernah bahasa pelanjang Nyongnya sembahyang kardulis, sembahyang maghrib, telung rokaat Nyongnya matep di kiblah Nyongnya jadi imam karena gustavo Allah. ta'ala Allah berdebisan, kita pernah bahasa Pernah pernah bahasa nangkuri anak uang pesantrennya bahkan ini berapa inggil Allah anggih buatan kinten kinten. lho terus wong bantung Allah kacidak agengna. Wong petabine petawinnya eh Gustavo gede banget ya uang tegolak uangnya Gustavo gede ngemennya orang enak sempat yang kecilak kecil kayak gue mungkin enak pun bantan para syrek para uang para sedulur mis semu kayak jalan kecilak kecil kayak jalan kecil menek penak apa bantan penak enak Dengung orang ngomong balik sampean, dia ngomong balik kuhune sampean maksudnya nggak berubah. Kebunnya kupingnya bolong nggak bolong ya. Begini nggak ada. Lalu aku jalan itu tapi Alhamdulillah di JPRS ini itu jalan kecil-kecil itu masuk allah itu, Yang namanya yang namanya perkembangan satu kampung ini adalah tergantung jalan. Tapi ini kita jalan itu mulai mulai mulai saya nih Berikut musing di aspal mulai mendekat setengah orang, apa, nanti uangnya nyong lagi, apa nyong lagi, yang lagi kesel, kesel, melakukan, aku, aku, aku, melaku seloraka, temelaku, ya itu aku, terus nanti supirnya aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ngaji aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, sempuruh nemen dia balik dia sampe orang ngerti nih paling mertemik ya isi meruyukkan apa ya sampe sembarang mau belanja nih gitu tapi ojo ojo cilik abi ini jalan kecil-kecil kata sengiten yang saya ubah mana manfaatnya mana manfaatnya ada hidmai alhamdulillah kita dulu ini tersebut di Lampung, di Palembang, di Jakarta, Tangerang bongi-bongi ini tidak baiknya balik begitu suka esoknya langsung merangkat mereka masuk ke awal di meriang, anaknya butang karu karu-karu rada panas ngemar di kirang-kirang sareh di dalam kemudian, perjalanan kecilah kecilah kecilah negeri ngetenyong medokal doa Alhamdulillah rada waras umum ya jadi gue jalan kecil jeluk ya mis kalau oh, usah no, dibenerin, pak pakong gue usah. lumayan kamu marah saban kebingungan kayak gue ya ya daripada ngomongan yang orang di rumah kita nih no, pakong gue supaya gue harus subhanallah nih gue kalau saya perak-perak sejulur kok sembahyang oh no bahasa itu enaknya -e bahasa indonesia top di jawabnya orang penak Enak pun indonesia contoh nyanyi indonesia raya Sampai nih, 17 akun nyanyi Indonesia Raya nanti bahasa novel. Indonesia iya. Orang sini bahasa pelancan. Gue <tuk> oh, batak Betawi, Sunda Jawa, ampun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, rambut. Seperti yang bahasa Jawa, eh bahasa Indonesia. Nih seumpama, nyanyi Indonesia Raya digentos bahasanya ngangge di bahasa Jawa. Seumpama bahasa Tegal, mentang-mentang NT -mentang asalnya dari Tegal. Kira-kira jero nopenal kekurang. Gue <tuk> oh, KPKP orang kumpul Indonesia tanah airku malah dia akan di podokan Indonesia sama banyu-nyong karena kumpah darahku sama tumpuk berdiri kumpah ya tumpuk di mana cuma ngadukkan kujokan bau ke nyong ya orang dikampel sedung ya pak orang beres yang pikirkan ya gimana kok oh jadi seumpama bahasa niku ada yang pernah bahasa Jawa bahasa Sunda ono yang pernah bahasa Indonesia bahasa Arab tapi ini selamatkan yang kita bawa saya mau mohon peng? peng? enak, bahasa apa mau enak kok sampai ngantuk, ngantuk, ngantuk, ngantuk ini ngantuk, orang ngantuk, orang apa-apa ngantuk, aja guber, sampai ini turun di pengajian, orang turun di pengajian bali turun di rumah, beda nih pengajian, oleh rumah, ini ganjaran gimana, badan oh, mulai ini, ono no, ke oh, per solamate panik enak iku kekau di pengajian Merem melauturu tetap oli ganja, boikin keluar ilmu, ake oli ajaran, opo maning jagong, berima empung kusan Terus Kalau sing semua orang ngomong bungkusannya entet yang sing ngomong di baju baju putih, Sampai baju kelapa ya kabelararat enturunan asap pulang penginan nyomot ke panitia kesentrumnya misalnya, dari kita ngerti sampai poros poros uang melek ngantuk tetap di adalah polibul ilmi nuntut ilmu, insya Allah para malaikat setuju, Allahumma. Sampai naju istru bening pengajian Insyaallah berawan malaikat Malaikatnya bakal toko Mubedane angger sing malaikat melek sing toko malaikat rohmat Sing peor-peor udhune protor ngantuk sisa Sing toko malaikat isro'il pencabungnya wad Aja kagian protes yang penting kok bayi malaikatnya Yang kok protes sama nih Mungkin lo kompeten Weh sampean gaya sing peor-peor ngantuk Ngantuk para bapamu ko malaikatnya toko dewek Ngantuk lo kompeten boh Nah ni, sayang si sungguh sayang ganteng tara sembahyang bahasa bahasa naon sayang si sungguh sayang gelis tara sembahyang Nabi Yusuf ganteng, tapi rajin sembahyang Siti Zulal gelis tapi rajin sembahyang Bahasa naon iya teh? Yeah. ayo Ayu bodo dedonga, besok melebusu warga Bahasa naon ayo Ayu bodo dedonga, besok melebusu warga Ribut jaraneh yang ada pelajian ayo putut tega ojo putut lunga sampai pragat dongah angker dongah dari rampung rampul, dari ojo bubar bu ke biasanya ibu-ibu, ke soh ibul bubar siapa sing bubar, tak dongak nengom muka-muka bojone pada kawin maneng ya man, bu ชลติพันธ์ศักดิ์ศิลป์เธอฯ Oh. Apa namanya sampai, "mengaku nih wis toyo wis pantes dik, melipati wis kabur wis pantes dik, awaknya bodoh kali pengen nih apa namanya menggobrak jatuh." Makune wis doyong wis pantas wis wis di pengennya kawan meripak orang bisa merang wujudu di Si bantu oh, ke ini si cukur kan oh. jangan bawa, kerjaannya cuma kagak ada duit asal banyak duit Asang ketok pake batu bel Lakinya disuruh Ngopel Ngopel Besok masuk ke neraka awel Tampang kaya wewe okay. Subur ngapun dewek, subur Ibu-ibur <tik> diwakumin ngaku dewek Sehingga ngaku benet-benet saat-benet Wewe gombel temenan, kan? Ibu curi apa, Mereka bisa ngaputung, kan? Kan belajar, kan? Masya Allah bos bisa ditarik manung-manusot malingan dan kayak gue gue lancip-lancip mah ngerti sampe ini nah maksudnya sampai lancip-lancip yang kanan itu maksudnya apa gue karena sih beloknya kiri woy tarik kiri terus karena sih lancip lancipin orang kayak semua merdus ya sampa kemudian kayak gue habis dikawin malam sampe ya. dan terutnya ngomong kudung ibu-ibunya yang guluh dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu dulu mungkin apa mbak kan? iya koras jerek koras koras tulur jadi koras jerek koras cinta dimatangkan jadab nabi dengan cara memuji rasuluh moji rasuluh namun sampean Temen bareng Kanjeng Nabi, ora yang alam Kanjeng Nabi, berarti sampai kalah. Marung wong India, wong India niku Angker demen si wong wedon niku kok meso sampai langit. wong India niku ayo ayo, orang kita orang berikut Nah kok ini dia kulitnya bersih, putih, kuning, lemu, giring, pipi mentol-mentol Kaya dotol garuk, jagungnya lancip kaya umane tawon Lambene menges-menges kaya kepundung, alisnya doa kaya buntuknya kucing Indepener kanti kaya dap sapi, celaknya kandul secentong-centong Meripate lolok-lolok kaya urantok, mangga sega sepatok, laute pindang odok Kuntune ratai kaya jagung cengir, masak Allah lengkap lengkak ganjene kaya entok lagi melakuis kira-kira kaya wala Takwin ayune maksudnya kaya wala paras cari terus, we, yang are Meri tía que se reñi, mete o je pa o que o Mitu tu Jepang zaman ini dek kan pertahu kan ikam hokak kini bol rende bol sing hokak kini yang berkata ke sampe sing enda langsung berkotak-kotak Membelanja ngejak ngomong ngejak mangan orang ngejak nembang terus sampe niki eh panitia ne mending ketua ikek duit dosa ketek orang secara orang beresut demon kenapa madan Tiga puluh sepuluh persen. Kemudian inginnya makon tempat pikir. Mursal lah tempat inget bareng Gusdi. Netikir tentang Ricky. Di adalah persen persen pikir. Pikir sakit panjenengan sih di rumlebu torekong. ayu ngalak torekong. Mbak torekong itu bisa torekong saktoria. Torekong Kodiria, anak sapa dia. Kodiria, anak sapa dia. Junaidia, zamania, salusia, tijatinya, shadilia. Mungkin apa badan? Membantu pancir tahun ke atas umur tahun atas nabi. Nek wiride nyampung marang kancil nabi ibarat mirip Ono itu mener dumatang awa e eh, sampean menjadi nuluh Saya koyo bawa kelam Nek wiride, kono sana de nyambung, Berarti kabelnya nyampung Ijazah marang kaya aja stuka Sampean kobil tuh dicolok na Listriknya murup nih sampean Sebab kabelnya nyampung kewis dicolok Uang kita kadang sampai wiri, tumor paru-paru sampai anjing, awak kesampai wiri, tinggal ngatin visa juta. Tapi orang jual kabel, sana sih menjadi orang jelas. Lagi buaklam regani larang, tergoreng 400 watt tehu, tapi kemudian watt itu 500 watt. Tapi orang anak kabel lagi buaklamet bisa murub apa orang, bisa murub napa badan? Beruntung sangat murub sebab nopo buatan-buatan sana lambung tapi orang dicolok nang orangnya udah ijaz sama orang kaya orang bisa beriman, dia kalau dulu dicolok na, tapi angker sampean kabel gue boklah, kabelnya itu kalau di pun sambung nganti itu gitu mateng kancung nang, tapi dicolok nang, orang parok lama orang kijak lah, sedawa apapun sepanjang apapun gue kabel, asal nyambung tekan listriknya sampean pasti nyala, sebab kabel itu adalah tempatnya setrum Mungkin apa badan? Lah, Nah, walaupun itu marwiri, mana Gustavah? Marwiri Gustavah itu beda-beda. Anak, walaupun zaman saya ini ngele-elek, ngele-elek wiri ilmu raduwe mung ngele-elek etok wong wahab ini bu. Wong wahhabi itu dalam ini jenggot tetok, di ketinggalan ini agama itu jenggot. Adi ini wala jenggot. Agama jenggot. Agama itu jenggot nek wong NU ora jenggot itu wasilah untuk aku wasilah untuk menjadi akhlakul karimah niku men. niku mal parku baina jenggotil engkung jogotil wahabi niku beda nek jenggotan engkung jenggotil dawa akhlaknya tambah sae nek yang wahabi jenggot dawa malah tambah petakilan sambung keruwanan niku men. nggih. nek sampean sing ora duwe jenggot ya ora apa-apa sunan jenggot bisa kok din. niku men. sampean ora duwe jenggot ora Berusaha bagaimana? Tidak kurang, tidak sebesar. Esok-esok nambah gue kayak batang curut. Masuk so, lo apa? dengan gue. Dia gotus untuk naik anjur nabil. Malah si ngucukur nung patang lembar. Tapi dawannya setengah meter. Bah, aku maksud deh gue cukur baik. Sebab apa? Sebab di dimaksud Sunnah yang jenggot, orang mesti fisiknya jenggot. <tuk> eh, gitu, jenggotnya dakwah, tawaduk, mata orang percicilan, jangka pengatiatnya. Ini ke Sunnah yang jenggot, panjeng kan? bisa dua jenggot, tapi tawaduk, lipatnya orang perpelototan, orang perkecilan, jangka pengatiatnya berarti sampean fisik jenggot orang dua, tapi Sunnah yang jenggot sampean bisa nggak sanaknya. Mungkin aku tadi, tadi sampai jangkutnya sampai orang anak jenggot, orang usah sauri muringan, misalnya tenang besok, penting Sunnah jenggotnya bisa dinoten kan? lan nyungar er kakon ape wong bisa mangkat haji apa ora wong bisa mangkat haji apa boten terus sing suki nang sakit no, pamali samene ke wonten kuwat tanggir gitu. nganti tahun 2040 yo mati di yo Pak ginak boten wong kuat ae tulung malah sampai sampe dikubur gitu. niki nah, para pak serpa terus lha bagaimana anje dengan niku orang bisa mangkat haji orang apa, -apa? sing penting sing penting nilai pahalanya haji angsal lo kan jadi nabi ini kok anaknya sampai yang pengen dituruh hajar aswad oh cuma ini sampai yang orang tekanik Mekah sampai yang Mekah di masjidil haram pada yang ngecup hajar aswad juga orang bisa saking akeh uang kalau kemarin musim haji jutaan orang malah bisa keinjak injek mati sampai yang tengah-tengah jalan gini apa tetapi sampai ini kok boten boten ketuannya kalau ngecup hajar aswad penggajaran ngecup hajar aswad Kia ansar, pripun sih muncul hajar aswad, hajar aswad sing ngonoli masjidil haram orang bisa dicucuk, ya wis hajar aswad sing nganani umat baik. Sopoh bojone sampean, mungkin apa bukan? Eh. Jarek anjuna pingin di ko angkeran nawong lanang ngecuk bojone, atau wong wedo ngecuk mesun bojone, Iku ganjarane podo baru ngecuk hajar aswad. Jadi sampian orang mangkat haji, tapi ganjaran haji bis bisa di orang bis panjirin kan? Jadi sampian orang bisa mikir-mikir, ya pada waktu ini orang bisa mencoba hajar asfad Orang apa-apa hajar asfad, sehingga angin bumi ada yang pelancornya, orang yang tertentu, ini sampai dicupi, insyaallah Gimana apa-apa? Asal yang konek bojone mesem, sing lanang mesem, sing wedoy mesem, disudih Iku bodoh bareng mencoba hajar asfad ganjaran, ganjaran, ganjaran, gini apa-apa?